Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillahi amma ba'du Teman-teman Yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Coba bayangkan Ketika kita diingat oleh orang lain Atau bahkan diingat Oleh orang yang kita cintai Atau bahkan diingat oleh orang yang memiliki kedudukan tokoh masyarakat. Apa yang kita rasakan? Tentunya kita akan merasakan bahagia, senang. Namun bagaimana bila Allah subhanahu bila Allah subhanahu wa taala yang mengingat kita? Karena ketika kita mengingat Allah subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengingat kita. Namun Ketika kita mengingat manusia belum tentu belum pasti manusia akan mengingat kita. Tapi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala pasti pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 A'udzu billahi rajim. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pula ingat kepadamu. Lalu, apa yang kita akan dapatkan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Disebutkan dalam tafsir Jalalain, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas amalan-amalan kita dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah mudah mudah bisa dengan solat berzikir subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar la ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. dan masih banyak yang lainnya Lantas, apa yang membuat kita masih berat untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan hingga kita lalai dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, ampunannya, dan keselamatan dunia akhirat. Jazakumullahu khairan kathirah.